Aduh aduh Aduh. Bos. Lu yakin nih betul betul anak orang kaya yang kita mau culik? sungguh mati, Bos. tiga hari saya seli dikin tuh anak. Saban hari mobil Mercy mah temennya. Mercy, Mercy, Mercy yang mana? di kota juga namanya Mercy. Mercy Tiger, Bos. Yang lampunya kayak ikan mas koki. mau saya apa Gini-gini juga di kampung dulu. Pernah culik anak lurah saya, hmm, Baru nyulik anak lurah aja lu udah bangga. Bih, enak, kan <tuk>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 Cengar cengir lo, masuk. Udah ada bos, lepasin aja tuh anak dari sini. Dari pada dia ngabisin persediaan beras kita, lepasin. Nah, lu capek-capek nyulik, lu tongkongin bari-bari. Sekarang lu suruh lepasin begitu aja? Eh, apa lu udah pada sinting, hah? Soalnya, percuma bos. Pahit. Apa yang pahit? Enggak <tuk> nggak ada ininya, bos. Eh. bos, maaf bos, saya kemarin saling nyulik bos. Sebenarnya dia numpang naik mobil nasi bos sama temennya ka pulang sekolah. Kalau gitu yang musin saya culik bukannya dia bos, temennya. Goblok! <tuk>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 malahan dia bilang kirim salam kalau perlu lima lagi yang begituan di rumahnya masih ada lima belas lagi bos sialan biar satu aja gue udah bangkut apalagi pake namen lima lagi ya bos lu cepet tahu tuh anak, ini malam juga gue gak tahan liat makannya uh, uh, iya, iya bos